Arek balik mana nang channelku iki. Ya apa kabarmu? Sehat-sehat kan? Nah, saiki aku katene membahas tentang angele utawa susai golek pegawean. Nah, gawe arek -are sing tas lulus sing fresh graduate. Nah, contone yang ini iki sing pakai sing golek pegawean. Penasaran sampai video nih? Ayo disimak bareng-bareng. Tapi saat nge nello video, ini pakai waktu limang detik. Modono nangisor, klikkan tombol subscribe. Karo tombol lagi, kaya dukung channelku. Cik iso kedepannya dia tambah berkembang lah. Wis saat ayo disimak bareng-bareng. Wong oh, mau ke C. Hei, apa kabarmu C? Hei, wong ini nih. Ngesu ini? Iya, kerjaan yang itu saya ah, kira wamu. Karena golek kuliah-kuliah kerjaan, weh. Yes, ngelamar-ngelamar. Tapi rana yang manggil. Kayaknya naik si C. Tapi ya, tak tolak Loh, janet pinya saya awak mau Wong nggak naik manggil, kok malah mbok tolak. apa kok mbok tolak? ayo, bayarannya agak sesuai yang tak benek kok bayarannya ID loh, dia kok rawak menek bayarannya se-ID ya, pas interview kaya tak tahu kok nih bayarannya tiba-tiba sama gurus Dino kok ya, aku langsung mulai interview berikutnya, mamat nampu bumi oke, okay, siap Silahkan duduk Perkenalkan diri anda Perkenalkan nama saya Mehmet Manggubumi Nama panggilan saya Mehmet Umur saya 28 tahun Alamat rumah saya Sebelahnya komplek lokalisasi Birwan Allah. Murah man Ini so manai. Alasan kamu kerja di sini untuk apa? Eh, rasah, serasa, apa sih? Saya yakin dia buat terima orang, buat terima bayaran. Ikutin iya, iya, sabar. Nah, aku, semangat, aku isi, andri, Ay, terus semangatmu, aku berjabat, tipe, nge -nge. Aku terus mama, aku Kerja di sini isengin mama, aku isengin mama. Aku aku isengin Aku aku isengin mama. Aku isengin mama, aku isengin mama. Aku isengin mama, aku isengin mama. Aku isengin mama, Wes eh, tak ya, rata-ataan, Iya, <tipas> <tipas> ngono tuh ngono umum. enek uang kerjaan kasar kayak ya. ya, mangkel kerjaan apa? apa? Ayu, ngecek lomba, siapa Saja nengenelo Gus, yo. Ya. Awakmu iki aja oh mbok delok bayarane dhisik. Golek kerjane sing penting pengalamannya dhisik. Nek nah, awakmu iso entuk sing bayarane gedhe ngono gak popo. Tapi nek nah, awak murah, to, terus ya opo? Hidup memang seperti itu. Rezeki pira-pira harus disyukuri. Namanya juga masih proses. Lah aku malah mbok ceramu piye maksudmu, eh? Iki Gus. Aku meger ngomongi awakmu. Mosok wong lanang kok gak nyambut gawe terus piye? aku ki ngomongnya kamu penak-penakan terus kamu nek gak nyambut gawe hujung musuh, apa ini gawe apa guys, gak usah ceranglah terus ngalik orang tak jemput di botol ya lah juga botol tenang kaya bucah ya, harus tak ngalik tak ngalah botol lain Nah, yuku mangre video ini ya apa? yang unikku mang nih, uang lamar kerja sing barbar. Nah, iki gak perlu diconto? Iki, iki meng, meng, parodi, atau mengguyonan Weh, sampai di-share, saat durunge aku pamit. Ojo lali, klikkan tombol like, comment, share, and subscribe. Kalian dukung channel Gwiky, C, ISO tambah berkembang. Peace, sampai di sini Video sing sing matur soon. Bye.